serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leveler tentunya baiklah para sahabat yang manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentu para sahabat, ya kita golongan pertama di sini kita lihat ada sebuah postingan para sahabat ya di situ memposting di dek lasti sedang memakai siger Pak sahabat ya dan kita Salfok sama kalimat caption dituliskan yang ini inget nggak teh malam malam ke studio persari nyamperin bilar meeting sekalian coba-coba siger 21 Februari 21 Lesti Kejora kirana fari Masya Allah ternyata Tentunya untuk semuanya sudah disiapkan dari lama persahabat ya Ini no bocor-bocor Alhamdulillah Tentunya menjadi kenyataan persahabat ya di Lesti memakai cigar ada Sunda Luar biasa mudah-mudahan bahagia selalu bersama Rizky Bilar unggahan tersebut telah direpost kembali oleh akun HP Rakyat Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Dah dari lama disiapin sign no bocor-bocor Tuh persahabat ya kita lihat Tentu, dalam postingan ini banyak sekali komentar. Banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun alien. Dalos mengatakan, "Mereka kan emang orangnya pada gitu." Wow, <gifat> berikutnya kita lihat juga bersahabat. Ada sebuah unggahan spesial juga dari akun Lesler Good mengatakan. Tanggal 21 Februari ini dari siang udah pre Priwet Atau ada di vlog Dedek lanjut malamnya ke Persari Ada foto Dedek bareng Po Atik ya Sekalian meeting sama tim WO tapi gak ada yang bocor Best emang tim mereka Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan saja tentunya Dedek lesti dan Abang Rizki bilang Selalu bahagia dalam berumah tangga Amin Ya Rabbal Alamin Berikutnya kita lihat persahabat ada unggahan spesial dari Kak Nova di akun Instagram pribadinya Kak Nova mengunggah sebuah postingan tentunya kebersamaan keluarga besar Rizky Bilar Masya Allah persahabat ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul bersama keluarga tuh persahabat ya ini keluarga kandung semua dari Rizky Billar masya Allah tentunya mudah-mudahan saja selalu bahagia untuk keluarga Lesla dan selalu memberikan kejutan bahagia juga untuk kita semua para fans selain Kanova kita lihat juga persahabat ya Bang Yudi Revan mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya ini keluarga besar juga masya Allah di pelaminan Bersama pasangan pengantin baru, Lesti dan Bilang mudah-mudahan sampai nih dan tentunya ada kalimat caption juga yang dituliskan. "My family, masya Allah, keluarga saya nih," kata Bang Yudi. Bersahabat ya, banyak sekali tanggapan, komentar, respon dari para fans juga, yakni dari akun Instagram Yufi Leslar mengatakan, "Cie, punya adik ipar baru tuh." <tuh> Berikutnya kita lihat juga ada komentar dari akun Lastri14 mengatakan Bahagia selalu buat kalian, amin Tentunya kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan bahagia selalu Buat pasangan idola kita, Lesti dan Rizky pilar Persahabat ya, mudah-mudahan saja dukungan selalu banyak Doa baik juga selalu banyak dari orang-orang baik tuh ya, ada komentar juga diberikan Dari akun Purwondani mengatakan ternyata Kakak Ani ruin Papa suka nunjuk jempol. Doa persahabat ya, nunjuk jempol maksudnya Masya Allah perhatikan tangan Bilar dan Papa Daniel sama-sama mengangkat jempolnya di persahabat ya <lukan> luar biasa doakan yang terbaik selalu untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dan doa diberikan dari juragan 99 Mas Gilang persahabatnya Masya Allah turut menghadiri kebahagiaan Les dan Bilar kita lihat dalam postingan ini ada kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Mas Gilang Juragan 99 baru tadi siang aku posting tentang pernikahan hari ini adikku baru selesai akad nikah menikah itu seperti kita menempuh sebuah perjalanan panjang kita harus siap menjalani peran sebagai sepasang kekasih yang saling mengerti sepisi dan sepahaman Membangun mahligai rumah tangga juga nggak mudah diperlukan banyak perjuangan, pengorbanan, dan tentunya sabar. Ya, inilah nikmatnya menikah, Selain seru juga menantang. Selamat menikah adikku, Rizky Bilar. Lesti Kejora Semoga Jodoh Dunia dan Akhirat Masya Allah. Mimpah sahabat, ya, dukungan, doa yang sangat luar biasa diberikan oleh Juragan 99 atau Mas Gilang persahabat ya, untuk idola kesehatan kita Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan doa baik terkabul dan kita selalu tentunya mendukung selalu kompak dan solid mensupport Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya kita lihat juga persahabat Masya Allah luar biasa Tentunya postingan foto free wedding satu persatu muncul yang diunggah oleh Aldi Foto Masya Allah dicium nih pipinya <laughs> Dengan manjanya Masya Allah luar biasa Membuat kita terhanyut dalam kemesraan <laughs> Cute banget persahabat ya Kalau sudah halal pokoknya bebas nih ya Masya Allah luar biasa Pasangan satu ini membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan tentunya mereka berdua selalu menjadi Tentunya panutan, inspirasi juga untuk kita semua persahabatnya Doakan selalu yang terbaik untuk Westy dan Rizky Bilar Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Mudah-mudahan ada vitamin bahagia yang kita dapatkan hari ini